Tidak dapat dibayangkan, Mbak Saudara, kalau kita pilih pemimpin yang Tidak bohong, oh. ya, apalagi tukang menipu Aduh, kacau ini dunia kalau kita pilih pemimpin Seperti itu atau yang ternyata memenuhi kriteria Jujur itu Oke, Salam apa Dapak dan Kriteria calon pemimpin yang bermoral baik Menempati urutan pertama Kriteria Jujur ini betul-betul menjadi dasar pertimbangan utama Mbak Toran sebagai warga masyarakat Jiwa pilih untuk menentukan pilihan Kenapa? Ada dapat dibayangkan Mbak Sudara Kalau kita pilih pemimpin yang tara jujur no. bohong apalagi tukang menipu Waduh, kacau ini dunia kalau kita pilih pemimpin Seperti itu atau yang tara memenuhi kriteria Jujur itu ini penting betul kita orang harus paham, kita orang harus tahu, bahwa saudara Karena itu kita ikuti calon-calon ke depan, dompet file. Kita orang dengar, kita lihat, bahkan kita merasa sendiri, orang berperilaku selama ini tuh apakah betul-betul? Turang -betul? tahu, turang lihat, turang rasa, ternyata bahwa adalah jujur. Kalau kita orang tahu jujur, maka otomatis jadi catatan poin satu kriteria keberdengaran <laughs> kriteria yang pertama lagi bahasa <laughs> itu tapi sebaliknya kalau ternyata yang torang dengar torang melihat, orang rasakan itu tara jujur maka ini juga akan menjadi catatan poin untuk torang menentukan pilihan yang tidak mengarah kepada yang bersangkutan atau ya tara pilih tentunya Masakan akan tahu tara jujur kom torang mesti pilih <laughs> ya amak nantinya ketika calon ini terpilih dan menjadi pemimpin hanya asal 5 tahun atau dua belasnya asal satu periode itu sudah pasti mau <gumlah> main penjamin itu dia kalau kriteria nomor 1 ini kalau terpenuhi kok apalagi kalau dosen ganti kriteria jujur dengan kriteria mani politik aduh jangan lanjut lagi kalau begitu 20.000 50.000 100.000 bahkan 200.000 dan seterusnya sudah so jadi kriteria utama Ukuran untuk memilih, ini bahaya, ba Sudara. Nanti ba Sudara akan rasa sepanjang pemilihan pemimpin baru keadaan itu bagi itu begitu saja. Karena beda ya, dari awal. So, Tahu-tahu tadi jujur mau pilih, cuma gara-gara mani politik itu, ba Sudara, roba kita pola pikir itu. Mau berapa lama itu dua puluh ribu, lima ribu, 100 ribu, dua ribu itu? Satu hari selesai. Sementara kita sampai suara itu, orang kuasa sampai lima tahun. Kau kali dong kuasa dengan cara jujur, apa kata dunia? Ayah. Minta ampun, Mbak Sudara Mama Ipa sedihkan, ya, begitu. Tapi Mama Ipa yakin, Mama Ipa masih percaya, Mama Sudara sendiri. Karena pengalaman di 2020, dan minyak kemarin, waktu kita sampai kampung ini, ah, ternyata Mama Ipa jadi Mbak Sudara masih konsisten dengan waktu saya. Yang memang betul-betul mau, kosong dua, tetap di kosong dua, kosong satu, di kosong satu. Kemudian apa yang dihasil terjadi saat ini yang kita orang tahu nah, Itu kembali kepada kenyataan yang kita orang rasakan saat ini Begitu dulu mbak saudara Nanti kita orang bicara lagi Kriteria yang kedua Sopan dan santun. Sampai bapak mbak saudara ya.